trik gacornya Halo guys balik lagi di sini dengan channel pasukan rungkat hari ini gua akan mencoba lagi main dengan modal receh 100 ribu Buat kalian yang lagi nonton jangan lupa untuk dibantu klik tombol like, share dan juga subscribe-nya cuy. Selamat menonton cuy. Dua Terima kasih sudah menonton guys. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Cuk Babai.